Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Damar panulu Channel Masih di Jayabadi Farm Ini kita mau lihat Anakan -anak kambing kemarin Yang prematur dan sekarang Sudah sehat Ya teman-teman itu Kita bisa lihat uh, Anak aneh Kecil-kecil tapi sudah sehat sekarang Ah uh, lari Kata Pak Gun itu sudah udah nggak mau ditambah Susu formula lagi sekarang sudah bisa minum susu induknya kita intip tuh itu Dia mau ngambil rumput tuh mimi hmm. tuh mimik induknya tuh itu ini mau nyari rumput sini, sini kan ada rumputnya, Jadi lepas sini, cari rumput. Hmm. kita minggir dulu, siapa tahu mau keluar, sini sini, yuk, kita minggir dulu, kita coba lihat dari sebelah sini, biar nanti kambingnya makan di tempat rumput tempat angon sudah lihat dari sini tuh yuk jalan makan-makan ke sana nih ada tiga induan anak aneh ini uh, texel bulu kapas wah oh, yang ini bagus sekali nih anak aneh ini angon Tuh anak -an ini oh, Sudah bisa lari-lari Ya ya lari-lari Lari-lari-lari lari, lari, lari, lari, lari. Anak -an ini sudah bisa lari-lari teman-teman nah, Kita rekam lebih dekat lagi Anak-an -an Yang makan rumput hmm. Tutup mumi Yo lari lari lari lari lari tuh Itu lagi anaknya. Lari, lari, lari, lari. lari. Ini ada yang ketinggalan satu. <tuh> Wah, kebelasan. Oke, okay, oke, lumik.